Assalamualaikum sahabat teman-teman pada sore ini kita main-main ke kebun sawit karena jenuh di rumah bareng-bareng aja kita mau cari udara segar di kebun sawit ini kita mau lihat orang mainin guys Itu ada orang merondol berhubungan kita kerja masuk malam jadi kita waktu siang-siang sore kita jalan-jalan cari udara segar kita main ke pos security pondok security kebun marga. guys tuh pos dua pos security ada pos di bawah ada di atas nah ini guys kita lihat Uh, hasil panen di lorong ini. Di blok apa ini enggak tahu nih guys. <tuh> Merondol apa, dik? Merondol. apa? apa? siapa apa? apa ini? guys keamanan di <laughs> ini ya security keamanan di uh, kebun marga ini ini centengnya guys itu. Centeng sini untuk keamanan apabila ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu, Pak Supir itu. Ini pos memantau. Ini pos kulpinya bawah.